Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 83 matematika volume 2 kelas 4 baik kita langsung saja kerjakan di halaman 83 dari soal nomor 1 jadi sini 2/4 dikurangi 3/4 maka kita tulis sama dengan Nah cara yang pertama adalah kita ubah dulu ya? Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan tidak sejati. Oke, kita ubah ya, sama dengan 4 kali 1/4 ditambah 2 menjadi 6. Maka di sini menjadi 6/4. Kita kurangi dengan 3/4. Maka jadinya adalah 3/4. Oke itu soal nomor 1 berikutnya soal nomor 2 kita akan jawab soal nomor 2 kita ubah dulu menjadi pecahan tidak sejati ya 9 dikali 1 9 ditambah 4 13 13 per 9 kita kurangi dengan 8 dikurangi 9 sembilan. per 9 ya maka Per 9 kita tulis, 13 dikurangi 8 adalah 5, jadinya 5 per 9. Soal nomor 3, 6 kali 1 adalah 6, tambah 1 menjadi 7. K sama dengan 7 per 6, kita kurangi dengan 2 per 6. 5 per 6. soal nomor 4 oke, ini kita ubah dulu seperti biasa, 7 dikali 6 adalah 42, 42 ditambah 2 adalah 44 44 per 7 kita kurangi dengan 7 dikali 4 adalah 28, 28 ditambah 5 menjadi 33 per 7 menjadi sama dengan 11 per 7 Soal nomor 5, 9, 5 x 9, 45 ditambah 3 menjadi 48, 48 per 5 dikurangi dengan 5 x 3, 15 tambah 4 menjadi 19, kita per 5, maka 48 dikurangi 19 menjadi berapa? sini 9 3 menjadi 29/5. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. 29/5 itu sama sama di 5. sini 5 25 di sini per 5, sini sisa 4. Jadi 5 5 4/5. 5, Berikutnya soal nomor 6, 7 sama dengan 7 3/8. 8, 8 kali 7 itu adalah 56. 56 tambah 3 menjadi 59/8. Kita kurangi dengan 8 dikali 4 32 menjadi 39/8. Maka sama dengan 59 dikurangi 39 menjadi 20/8. 20/8 ini menjadi 2 4 per 8 okay. soal berikutnya okay. 1 dikurangi 1 per 6 okay, kita ubah ini 1 ini menjadi pecahan nah, disini 1 per 1 sama dengan, ya dikurangi 1 6 yang satu ini, ya, kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Karena bawah kita kalikan dengan 6, maka atas kita kalikan dengan 6. Enam. Jadi 6 enam 6. Enam. Dikurangi 1 6. Jadinya adalah 5 6. Soal berikutnya, nomor 8. 8 8 per 1 dikurangi Nah, ini kita ubah menjadi pecahan tidak sejati. 7 kali 1, 7 tambah 2 menjadi 9. Menjadi 9 per 7. Ini kita samakan penyebut ya, menjadi 7 per 7. Maka sekarang, karena bawah kita kalikan 7, berarti atas kita kalikan 7. 7 dikali 8 adalah 56. 56 dikurangi 9 per 7. Maka sama dengan Berapa di sini? 7 47/7. Kita ubah menjadi pecahan tidak sejati. 47/7 menjadi 6 5/7. Oke. Soal berikutnya 4 4 ini kita ubah menjadi 4 per 1, kita kurangi dengan 5 kali 2, 10 menjadi, 10 tambah 1 menjadi 11, 11 per 5. Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Penyebutnya adalah per 5, karena kita bawah ini kita kalikan dengan 5, maka atas kita kalikan dengan 5. Menjadi 20. Kita kurangi dengan 11 per 5. 20 dikurangi 11 per 5 menjadi 9 per 5. 9/5 kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1 4/5 Baik nanti kita jawab ke halaman 84